Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya amanu, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ya ayuhal nasuttaku min nafsin wahidah wa minha zawjaha wa rijalan wa bihi wal arham Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum wa mayyuti'illaha wa rasulahu faqdafazza ba'd fa inna kitabullah wa khairal hadhi, hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam wa syaral umuri Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Pemuslimin wal muslimat Ayuhal ikhwah wal akhwat Wal awlad Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita memuji dan bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari limpahan nikmat dan rahmatnya Sehingga kita kembali Dipertemukan, dikumpulkan di rumah Allah Subhanahuwataala yang mubarakah ini guna mempelajari dari ilmu agama, mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahuwataala dan sabda rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan dari pertemuan perjumpaan kita adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pahala yang besar dan menjadikan perkara ini sebagai saksi hujah kebaikan untuk kita di yaumil qiyamah, di hari kita berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah wal akhwad wal awlad rahimani wa rahimakum allah. Pada pertemuan kita malam hari ini, kita akan mengkaji salah satu pembahasan yang dimana pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang wasiat-wasiat para as-salaf untuk para pemuda. Maka kita akan memulai pembahasan baru dengan penjelasan tentang adab para pembawa Al-Qur'an. Kita ambil dari tulisan seorang imam dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan judul Tibyan Fi adabi Quran Di dalam buku ini akan menjelaskan bagaimana hendaknya seorang yang dia mengemban Al-Qur'an berjalan di atas Al-Qur'an itu mempunyai pengajaran mempunyai adab terhadap Al-Qur'an tersebut. Sebelum kita membahas, maka kita berkenalan terlebih dahulu, berkenalan singkat dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nama beliau disebutkan oleh Ibnu Kathir, di dalam Bidayah wan Nihayah bahwasanya nama Imam An-Nawawi adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Jum'ah bin Hizam Al-Azimi Abu Zakaria An-Nawawi Jadi nama beliau Yahya bapaknya Syaraf kemudian kakeknya Hasan kakeknya lagi Husain kakeknya lagi Jum'ah kakeknya lagi Hizam Enam tingkat nasab kita punya berapa ada yang bisa samai 6 tingkat nasabnya bisa nyebutkan bapak-bapak-bapak sampai 6 ada kalau 4 ada yang 4 Tidak ada juga yang empat eh? Jadi nama kita Nama bapak Nama kakek Nama buyut Ini mungkin masih ada di masa sekarang oh, Saya kira mau jawab tadi <laughs> Ada yang empat Ada ya cuman mungkin malu Kalau tiga kalau tiga ini banyak, ya nama kita bapak kemudian kah? kakek, ya Tayyip. Ini para ulama terdahulu mereka menjaga nasab mereka, bahkan ada yang sampai menjaganya di masa sampai di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu apa terjaga terhadap mereka? Kurnyah beliau, Abu Zakaria, Abu Zakaria, dan beliau dikenal dengan An-Nawawi, dan itu lakop beliau terhadap daerah tempat tinggalnya. Cuma, Ad-Dimashki Dimaski, syafii beliau dari... Daerah Yang di situ beliau bergelar An-Nawawi Kemudian beliau tinggal di Damaskus, Damashkus As-Syafi'i Dan beliau bermadhab As-Syafi'iyah ya, Beliau bermadhab Mengikut ke Imam As-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Dan beliau dikenal sebagai Al-A'lamah Syekhul Madhab Wa Kabirul Fuqaha Fi Zamanih Seorang ulama yang alim, syeikhul madhab, beliau berpegang teguh di atas madhab tadi madhab ashafi'i dan beliau dari ulama yang kibar, ulama besar dari ahli fikih di zamannya. Lahir di daerah Nawa. pada tahun. 631 Hijriyah ini berkaitan dengan nama beliau dan tentunya tidak ditanya lagi bagaimana Perjalanan beliau di dalam mempelajari ilmu yeah. Dan tentunya kita banyak Mengambil teladan Pelajaran Terhadap mereka para ulama Terutama di dalam Mereka mengambil Mengambil ilmu Dan Alhamdulillah Beberapa hari yang lalu ya Kita telah dikenalkan dari banyak para ulama, para imam ya, Perjalanan mereka di dalam mempelajari ilmu Perjuangan mereka untuk mendapatkan ilmu Bahkan disebutkan ada yang Melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk Mendapatkan satu hadis, Ya kan? Tayyip, inilah keadaan para ulama terdahulu Kita tentunya Di masa sekarang ini harus berteladan terhadap mereka walaupun di masa sekarang banyak kemudahan yang telah disuguhkan kepada kita namun semangat dan kesungguhan kita tidak boleh, apa? Tidak boleh hilang untuk mendapatkan ilmu mempelajari ilmu mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu sebab keutamaan ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama sampai yang terakhir. Bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang terdahulu saja mereka mendapatkan keutamaan ilmu, tapi kita di masa sekarang juga apa? diberikan keutamaan ilmu bagi siapa yang berusaha berupaya untuk untuk mempelajarinya. Mungkin di masa dahulu Keterbatasan fasilitas di dalam mempelajari ilmu. Mereka mau mendapatkan ilmu. Harus melakukan perjalanan walaupun berjalan kaki. Kita sekarang dimudahkan dengan apa? Dengan kendaraan. Mereka diberikan keutamaan dengan menempuh jalan. Mempelajari ilmu berjalan kaki. Berkendara itu pun Tunggangannya hewan. Kita pada hari ini. Di masa ini dimunahkan dengan apa? Dengan kendaraan, mobil, motor dan lainnya. Namun kita mempunyai tantangan yang lain. Kita mempunyai perkara yang lain. Fitnah yang lain. Yang itu membuat kita berat untuk apa? Mempelajari ilmu. Mendatangi ilmu. Di masa dahulu. Mereka kekurangan fasilitas tapi fitnah yang menghalangi atau yang menahan kesungguhan semangat mereka itu masih kurang. Di masa dahulu tidak ada HP yang melalaikan. Sementara kita tahu bagaimana fitnah HP itu bagi para penuntut ilmu. Sampai-sampai kalian para santri di sini, selama mondok tidak boleh pegang HP. Sebab ini salah satu penghalang seseorang itu mendapatkan ilmu. Apalagi yang menggunakannya seperti para santri. Yang belum mengetahui arah benar-benar bagus baiknya di dalam menggunakan fasilitas tersebut di masa dahulu para ulama menuntut ilmu diberikan tantangan melalui keadaan mereka yang kurang dari fasilitas sekarang kita diberikan tantangan dengan apa? Dengan syahwat fitnah-fitnah yang itu menghalangi kita, bukan karena kesulitan fasilitas, bahkan kelebihan. Musim dingin di masa dahulu itu membuat mereka, apa mereka merasa berat. Kalau kita dinginnya di masa sekarang membuat nyaman tidur di majelis, ya kan? Panasnya di masa dahulu itu membuat apa? Mereka keletihan kelelahan. Kita di masa sekarang hampir tidak didapati lagi hal itu. Kipas angin bertebaran di mana-mana. Tambah lagi AC. Tapi ada perkara lain. Yang menguji kita. Yang itu menjadi penghalang kita. Malas sekali. Untuk mempelajari, il mempelajari ilmu. Jadi perlunya kita mengambil teladan mereka. Ulama terdahulu di dalam apa? Di dalam menjaga semangat dan kesungguhan, walaupun mereka berada di dalam tantangan melakukan perjalanan menuntut ilmunya, jadi mereka letih dengan fisik mereka. Mereka lelah dengan perjuangan. Pengorbanan mereka. Kita pada hari ini. Tidak dibuat lelah dengan perjalanan. Tapi kita apa? Dihadapkan hati yang kurang. Bersungguh-sungguh. Dihadapkan hati yang kurang bersemangat. Dengan adanya kemudahan-kemudahan di sisi kita. Dipahami ini? Jadi kuncinya sama, satu, kesungguhan dan semangat ini yang akan mendorong terus seorang itu menggapai kebaikan. Walaupun yang mereka terima, yang dijadikan ujian untuk mereka itu berbeda-beda. Sebagaimana kita di masa sekarang dengan para ulama ter terdahulu. Makanya yang diinginkan kita mengambil teladan terhadap mereka. Itu dari segi apa? Dari segi semangat dan kesungguhan mereka. Keikhlasan mereka. Tidak disuruh juga berjalan kaki seperti mereka. Tidak. Karena kita sudah ada fasilitas untuk berkendara. Karena bukan itu yang diinginkan. Tapi bagaimana hati ini selalu terjaga, terdorong semangat dan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari, mempelajari ilmu Tayyip. dan kita rasakan bagaimana mereka di atas kesungguhan keikhlasan di dalam mempelajari ilmu sehingga mendatangkan manfaat dan keberkahan dari ilmunya yang kita bisa rasakan pada hari ini kita mengambil ilmu agama kita melalui mereka Kita memahami dari makna Al-Quran yang benar melalui mereka. Kita mengetahui penjelasan Nabi Alaihi AS terhadap hukum-hukum syariat melalui mereka. Dan begitu pula keadaan kita pada hari ini akan menjadi teladan untuk orang-orang setelah kita. Siapa nanti yang akan mengajari orang-orang setelah kita kecuali melalui kita yang belajar pada saat ini jadi kapan kita pada hari ini tidak menghadirkan keikhlasan, kesungguhan, semangat di dalam belajar, kita tidak akan mewariskan apapun untuk orang-orang setelah kita sehingga apapun yang kita pelajari dari perkara agama Allah Subhanahu wa taala ini yang tentunya hal itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu maka kita harus hadirkan keikhlasan dan semangat kesungguhan dan inilah yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala walladzi najahadu fina subulana dan orang-orang yang mereka jahadu fina bersungguh-sungguh di atas jalan kami maka kami akan berikan hidayah awi hidayah ya hidayah yang kita minta setiap solat agar Allah berikan kekokohan taufik kepada kita di jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan kita bersungguh-sungguh di atas jalan Allah, di atas kebaikan, Allah itu berikan hidayah. Berikan taufik, kemudahan, kekokohan untuk kita berada di atas jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Yang tentunya hal itu akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Pengenalan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kemudian kita akan sebutkan definisi dari adab sebelum kita memasuki pembahasan kitab. Pengertian adab secara bahasa diambil dari kata. Adab ya dibu dakban. Ini adab. Allah dulu alam makna, terjemianas ilat Maknanya adab itu mengumpulkan manusia untuk makan. Itu asal kata adab. Ini masih secara bahasa ya. Dan orang yang beradab, adib orang yang beradab, itu orang yang panggil. Orang yang panggil untuk tadi berkumpul makan. Dan dari kias ini juga, dan dari kias dan dari kias ini juga, al adabu li Majma'un ala istihsanih. Al-adabu. Ter, yang terkumpul. Atasnya kebaikan. Yang terkumpul atasnya kebaikan. Itu namanya beradab. Jadi kalau orang disebut beradab. Berarti. Dia Bah baik secara bahasa, secara bahasa. Kala ibnu Mandur ibnu Mandur berkata, sumia adaban li ya dabul nas ilal mahamid. Dikatakan sebagai adab karena dia beradab kepada manusia ilal mahamid. dari perkara-perkara yang terpuji anil dan melarang mereka dari dari tempat kejelekan wakola aidon dan disebutkan pula wa aslul adab asal dari adab itu doa panggilan seperti tadi kita sebutkan pertama, yaitu apa berkumpulnya manusia untuk untuk berkumpul makan-makan dan orang yang memanggil namanya adib orang yang beradab. Jadi di sini disebutkan asal adab itu doa ad panggilan. Waminhu kila li sani'i yuda'ilain nas. Dan diantaranya disebutkan Lissoni i Yuda nas yang dia menjaga panggilan terhadap manusia Wakola Abu Zaid al Ansori Abu Z al Ansori berkata. Al-adabu yaqaa'u 'ala kulli riyadhatin mahmudatin. Adab adalah perbuatan atas segala yang menjadikan riyadhah eh latihan latihan kebaikan insan yang mengeluarkan seseorang insan itu fi agar dia berada di satu keutamaan dari keutamaan-keutamaan jadi di beradab adab itu agar seseorang itu apa seseorang itu berada di atas fadilah di atas keutamaan melatih dirinya agar berada di atas kebaikan. Ini asal dari adab secara bahasa. Wastilahan adapun secara istilah disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi madarijissalikin di dalam kitab beliau Madarijus Salikin bab kedua halaman 397 hakikatul adab hakikat adab adalah isti'malul khuluqil jamil beramal dengan akhlak yang indah walihada kanal adabu istikharajan lima, fiha, lima fit tabi'ati minal kamal minal qawli ilal fi'li dan dengan ini adab itu mengeluarkan dari tabiat dari tabiat seseorang menuju kepada kesempurnaan ucapan terhadap perbuatan itu adab karena dimaklumi kita mempunyai tabiat yang biasa kita lakukan. Maka dengan adab. Kita akan diarahkan kepada kesempurnaan. Yang lebih baik. Disebutkan al hafidz Beliau menyebutkan. Al-adabu isti'amalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu istikmal beramal terhadap apa yang baik, yang terpuji dari ucapan dan perbuatan. Ini istikmal ada upaya ya. Ada upaya beramal berupaya memperbaiki Adab itu adalah agama seluruhnya. Jadi agama itu adalah adab. Fa adab. Maka menutup aurat itu dari adab. Wal wudhu wa al ghusl adab. Berwudu mandi jenabah ini apa? Dari adab. Wa tatahuru min al khubuthi adab. Bersuci dari khobis dari hadas-hadas ini dari adab. Hatta yaqfa baina yadi Allah tahiran sampai dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci itu adab. Wa li hadaka nu yastahabbu na ay yatajammal ar-rajulu fi salatihi lilwuqufi baina yaday baina yaday rabbihi. Dan dengan ini mereka akan Bahwasanya dengan adab ini, seseorang akan dicintai. Ketika seseorang itu, dia memperindah di dalam sholatnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita masukkan di dalam pembahasan fikih wudhu, itu bagian dari apa? Hah? Wudu bagian dari apa? Syarat. Syarat solat. Kalau ada orang solat tidak berwudu maka apa? Batal. Kalau dimasukkan di dalam pembahasan adab. Maka apa? Tidak pantas seseorang dia solat. Berdiri menghadap Allah. Sementara dia tidak berwudu. Tidak berwudu. Jadi adab ini agama seluruhnya. Dia masuk di dalam pembahasan fikihnya. Pembahasan akidahnya. Pembahasan tauhidnya, Pembahasan mu'amalahnya. Semuanya masuk. Seperti tadi disebutkan. Menutup aurat. Secara hukum fikih. hukumnya nyawa. Wajib. Berdosa kalau tidak ditutup aurat. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan dari segi adab Ini diantara manusia saja Sudah menjadi tabi Tabiat Mana yang lebih dikatakan beradab Orang yang telanjang Atau yang berpakaian Menutup aurat Tentu saja yang dia Menggunakan pakaian Iya kan Apalagi ini di dalam perkara agar, agama Di dalam perkara agama Agama Tayyip. Jadi ini secara istilah Adab itu apa? Adab itu Adalah apa yang Memperbaiki Yang mengajarkan Seseorang itu berada Di atas akhlak yang indah Mengeluarkan Dari ya, Tabiat menuju Kepada kesempur kesempurnaan Suatu pribadi Tayyib, sehingga anwaul adab pembagian adab itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada tiga jenis atau tiga bagian. Jadi salah kita sebut apa? Adab itu hanya ketika kita sopan dengan orang lain. Menghormati yang tua, kita fahamnya itu adab. Kalau lewat di depan orang, nunduk-nunduk kita sebut itu adab, tidak ribut di masjid itu kita sebut adab, atau bahkan rukun dengan tetangga, walaupun tidak sholat itu juga dibilangnya adab. Ya, di sini disebutkan adab itu ada tiga, tiga pembagiannya yang pertama adabun ma'allah adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala wa adabun ma'a rasulihi alaihi sallam wa sara'ih adab bersama rasulnya rasulullah sallallahu alaihi salam, dan syariatnya wa adabun ma'akhalqihi dan adab bersama makhluknya kita kebanyakan paham adab bersama makhluk Sementara kita banyak meninggalkan adab terhadap Allah. Dan adab terhadap rasul Rasulnya, syariatnya. Padahal mana yang lebih penting? Kalau kita melihat adab terhadap Allah. Atau adab terhadap makhluk. Eh? Adab terhadap Allah. Itu yang didahulukan. Di masa sekarang ini banyak orang yang mengaku beradab. Tapi hakikatnya dia tidak beradab terhadap Allah, tidak beradab terhadap Rasulnya. Di sini disebutkan, yang pertama, adab kepada Allah subhanahu wa taala itu ada tiga, tiga bentuknya. Yang pertama siyana mu'amalatihi penjagaan terhadap muamalah berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba itu dia tidak melakukan perbuatan jelek itu adab kepada Allah kita menjaga agar kita tidak melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang jelek. Perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat bentuk yang pertama, kalau kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita beradab kepada Allah atau tidak? Hah? Tidak beradab. Kalau kita meninggalkan solat. kita beradab atau tidak? Hah? Beradab atau tidak? Rukun sama tetangga, tidak pernah. Baku bombe sama tetangga, tak? Tidak pernah membentak orang tua. Tapi meninggalkan sholat, beradab atau tidak? Tidak beradab. Tidak beradabnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Tidak berpuasa, tidak berpuasa, mencuri ini mencuri dua tidak beradabnya tidak beradab kepada Allah karena mencuri dilarang dan tidak beradab terhadap makhluk karena berkaitan dengan makhluk Allah barangnya makhluk Allah yang diambil yang tadi dibacakan hadis tentang khomer setiap yang memabukkan Kullu muskirin khomrun. setiap yang memabukkan khomer. wa kullu haramun dan setiap khomer itu haram Jadi kalau ada orang dia meminum khomer. dia beradab atau tidak? Tidak beradab, tidak beradabnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebab khomer di diharamkan. Dipahami? Dipahami? Yang kedua, siyana tu menjaga hatinya tidak berpaling kepada selain Allah. Berarti ini berkaitan dengan apa? Ketau, ketauhidan. Dan ini orang yang paling tidak beradab ketika dia serahkan ibadah, dia serahkan amalannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia palingkan keikhlasannya, yang di dalam hatinya itu keikhlasannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak beradab. Menyembah berhala, menyembah patung. Menyembah bebatuan, pepohonan, penghuni ini dan penghuni itu, ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ini dari perkara-perkara yang paling buruknya orang yang tidak beradab kepada Allah ketika dia menyerahkan hatinya atau keikhlasannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difahim ya, Tayyip. Jadi kalau orang yang kafir, tidak perlu ditanya lagi dia beradab atau tidak. Jelas tidak dia tidak beradab. Tidak beradabnya kepada oh, Allah Subhanahu Wa Taala karena hatinya memang tidak diserahkan untuk Allah. Hatinya tidak diserahkan untuk Allah. Yang ketiga, sihna tu menjaga dari kehendak Allah. Allah mempunyai tak. Takdir ketentuan yang telah ditetapkan bagi setiap hamba maka orang yang beradab kepada Allah itu orang yang menjaga dirinya dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia tidak membenci dia tidak marah dia selalu ridho dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan terhadap diri dirinya itu namanya beradab. Jadi ketika ditimpa musibah dia bersabar di atas musibah tersebut berarti dia berah, beradab. Sebab ia menjaga dirinya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa berkehendak akan hal-hal tersebut. Dipahami ini? Dipahami? Jadi adab itu jangan kita maknai sempit hanya sesama makhluk Ketemu orang, kita senyum tabek, tapi adan berkumandang, kita biasa-biasa saja, tidak datang ke masjid, tidak sholat. Ini gugur adab yang seperti ini karena perkaranya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita selamat di kehidupan dunia dengan pandangan orang. Oh, baik itu sebagaimana definisi secara, secara bahasa. Orang yang beradab itu dikatakan, bah, "Baik di sisi makhluk, oh, beradab baik dia, tapi belum tentu dia baik di sisi, oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini yang banyak disebutkan: "Baik di hadapan manusia, belum tentu baik di hadapan, oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebab adab itu menjangkut tiga perkara: adab kepada Allah. Adab terhadap Rasulnya, syariatnya. Dan adab terhadap terhadap makhluk. Kita baru bahas satu. Habis waktunya. InsyaAllah kita lanjutkan. Untuk adab yang berikutnya, yang kedua dan ketiga pada pertemuan berikutnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa hamdik. Asyadu an ilaha Astaghfirullah wa tu Rasulullah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi